Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang kita laksanakan di malam tahun baru? Malam tahun baru tidak lepas seperti malam-malam sebelumnya. Tidak ada yang spesial, tidak ada yang khusus untuk dilaksanakan. Jadi, ketika kita membuat hal yang spesial di malam tahun baru. Ketika itu ada kaitannya dengan ibadah Maka harus ada dalil Kenapa siapa yang nyuruh anda mengkhususkan malam tertentu untuk melaksanakan ritual tertentu dan ketika kita melaksanakan suatu yang spesial khusus di malam tertentu maka harus ada dalilnya Kenapa demikian karena Nabi sudah mewanti-wanti kita Bersabda, Man amila amalan laysa alaihi barang siapa yang mengamalkan suatu amalan yang mana amalan itu tidak ada perintah dari kami maka amalnya tertolak jadi mari jadi muslim yang beriman muslim yang cerdas muslim yang bertindak berdasarkan dalil, berdasarkan firman Allah dan juga sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.